Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Mas lebih 98. Kali ini kita angkat topik new normal atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pemerintah pusat dalam hal ini di dalam menyelamatkan perekonomian nasional di mana perekonomian saat ini sudah anjlok dikarenakan Covid-19. Dan kebijakan ini dianggap suatu kebijakan yang Pro dan apa disetujui oleh rakyat, mayoritas rakyat ya, masyarakat. Namun sebelum kita lanjut, lebih jauh silahkan teman-teman dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga video ini dapat memberikan edukasi dan informasi kepada teman-teman sekalian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, semoga bermanfaat buat kita sekalian. New normal adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan di dalam uh, menyelamatkan perekonomian nasional yang sudah anjlok. Nah, kemarin Presiden Joko Widodo melihat dan mengamati uh, perkembangan yang ada. Baik di dalam perkembangan apa kesehatan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dikeluarkan oleh WHO kemarin, bahwa kemungkinan besar virus corona ini tidak akan pernah hilang, membuat pemerintah kita berpikir penuh di dalam e, menyikapi hal tersebut, sehingga dapat menyelamatkan perekonomian nasional dan juga kesehatan masyarakat. Nah, Mengapa kita angkat tema ini? Karena ini betul-betul kebijakan yang lagi-lagi berkaitan langsung dengan masyarakat. Banyak ya Hampir semua masyarakat Sehingga setiap kebijakan yang muncul itu menjadi sorotan Baik yang pro rakyat maupun yang tidak uh, Pro rakyat Nah Presiden Joko Widodo Itu sendiri otomatis Dia melihat dari segala aspek Baik aspek kesehatan Politik, sosial Dan terutama ekonomi Jangan sampai kita Melihat ekonomi dan Kesehatan ini sesuatu hal yang berbeda, ini saling berkaitannya, sehingga di dalam mengambil kebijakan publik itu tentunya harus melihat semua aspek, dan tentu kebijakan yang dikeluarkan itu tidak ada satupun yang sekali lagi semuanya jelek atau semuanya baik, no. Tentu saja kebijakan yang dikeluarkan itu ada yang pro dan ada yang kontra. Itu yang harus kita pahami pertama sekali. Namun kebijakan itu apakah betul-betul bisa diterima dan bisa menyelamatkan masyarakat atau tidak? Nah, mungkin ini perse, eh, perseksivita. Pemerintah melihat bahwa air ini banyak sekali masyarakat yang bandel dalam tanda kutip dan alasan-alasan mereka juga itu tidak eh apa masuk akal sekali di mana mereka berpendapat bahwa tinggal di rumah saja itu membuat kita stres dan apa ketika kita stres kemungkinan besar virus itu masuk ke dalam tubuh kita dan banyak sekali yang turun ke jalan aktivis-aktivis apa jalanan Ya, menyurahkan kepada masyarakat bahwa kami, eh, kepada pemerintah bahwa masyarakat itu tidak akan apa tidak bisa makan tanpa keluar rumah. Nah, dengan melihat itu, melihat protokol kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya, inilah mungkin yang telah terbelakangi kenapa new normal ini diterapkan. Nah, terus kita jelaskan seperti apa new normal itu. New normal itu seperti yang kita sudah jelaskan di video-video sebelumnya bahwa. Bagaimana caranya menggerakkan semua produk produk-produk dalam negeri, masyarakat tetap produksi, eh produktif ya, perusahaan tetap berjalan, mal-mal, pasar rakyat tetap berjalan dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan, sehingga Presiden Jokowi dalam apa pengumumannya kemarin bahwa akan menyerahkan TNI Polri di dalam mengawal kebijakan new normal ini. Nah, karena utama mau masyarakat harus melakukan apa namanya? kehidupan budaya baru di dalam bekerja, di dalam beraktivitas guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 ini tanpa harus ada yang kelaparan. Nah, kalau melihat bagaimana proses lahirnya kebijakan itu tentunya semua kebijakan yang lahir itu adalah datang dari aspirasi yang ada dan apa yang disampaikan oleh orang-orang istana dari eh, apa dari perwakilan-perwakilan pemerintah bahwa pemerintah sudah memanggil semua pihak baik dari kesehatan dari eh, apa dari pengamat sosial, dari pengamat kebijakan publik, mereka itu dikumpulkan lalu kemudian dimintai keterangan apa yang harus dilakukan uh, artinya bahwa new normal ini lahir bukan bukan hanya lahir dengan begitu saja tetapi lahir dari uh, apa dari aspirasi semua masyarakat lalu uh, kita berbicara apa yang akan terjadi ke depan tentu saja uh, tahapan-tahapan di dalam menjalankan ko, apa, di dalam menjalankan kebijakan publik itu tentunya membutuhkan apa ya semangat penuh dari semua pihak dan juga dukungan dari semua pihak sehingga masyarakat pada umumnya itu sangat dibutuhkan di dalam apa dibutuhkan dukungannya di dalam setiap kebijakan yang ada karena jangan sampai hanya pemerintah hanya TNI, hanya Polri hanya tenaga medis yang berkomitmen untuk menjalankan sebuah kebijakan, namun yang menentukan, ya, yang menentukan sepenuhnya apakah kebijakan itu berhasil atau tidak, adalah rakyat, masyarakat, kita semuanya. Jangan sampai kita katakan bahwa kebijakan ini salah, tetapi kita, oh, yang melakukan kesalahan ini yang harus kita lakukan. Bukan berarti saya membela pemerintah dalam hal ini, tetapi kita harus melihat bahwa kebijakan-kebijakan itu lebih gimana sebenarnya Nah kita melihat sekali lagi bahwa kehidupan ekonomi kehidupan sosial kesehatan dan ya politik itu yang harus diperhatikan ya kembali lagi saya jelaskan bahwa banyak sekali yang berkomentar ya banyak yang berkomentar bahwa hmm, kebijakan PSBB saja yang dilaku, sudah dilaksanakan di beberapa provinsi dan kabupaten kemarin itu banyak sekali yang melanggar nah, yang ditutupi itu adalah yang melakukan apa namanya mel melakukan pelanggar itu masyarakat itu sendiri dan yang akan mendukung kebijakan itu masyarakat, sehingga di dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang ada itu ya, kita sekalian, ya kita semuanya melihat perekonomian nasional yang sudah anjlok itu mungkin menjadi salah satu latar belakang karena ketika kita berdiam-diam terus dan PSBB terus dijalankan ya, apa kabar dengan ekonomi? Perekonomian akan jancur dan ketika hancur perekonomian maka pemerintah lain. Eh, bukan. Kita sekalian masyarakat dan rakyatlah yang akan menanggung akibatnya. Ya, bagaimana ketika Anjloknya perekonomian di tahun 1998 itu memukul banyak pihak Banyak perusahaan yang bangkrut Dan itu berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat banyak ya, Sehingga tidak ada memang tidak ada satupun kebijakan sekali lagi yang betul-betul Semuanya atau 100% benar Ya pasti ada kelemahannya Nah Terus New Normal ini untuk kedepannya tentunya akan banyak kelemahan-kelemahan khususnya di dalam eh, apa pembatasan-pembatasan sosial di dalam bagaimana ketika masyarakat itu diberikan sepenuhnya apa kebebasan di dalam menjalani kehidupan seperti biasanya itu tentu menjadi suatu hal yang sangat sulit namanya new normal, kenormalan baru, budaya baru yang akan yang akan ada di dalam setiap apa perkumpulan-perkumpulan itu kan diawasi oleh TNI dan Polri. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab besar kita bagaimana Polri dan TNI mengawal uh, kurang lebih 200 juta orang bagaimana kita apa bagaimana mereka itu membatasi pergerakan-pergerakan yang ada. Karena kita ketahui bahwa protokol-protokol kesehatan itu minimal itu satu meter dua meter dua meter saya contohnya dua meter jaraknya. Nah bagaimana mengatur itu? Tentunya peran TNI Polri itu tidak bisa sepenuhnya diharapkan karena itu bisa saja membuat TNI dan Polri itu kewalahan. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa TNI dan Polri itu mengawasi semua masyarakat yang ada? Tidak mungkin, tidak mungkin sekali ya, sehingga new normal ini kita melihat dan pasti banyak juga pihak melihat bahwa new normal ini merupakan salah satu terobosan yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan kesehatan dan juga menyelamatkan perekonomian nasional. Nah, terus yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah ini akan disambut baik oleh masyarakat? ya. Sebelum adanya apa, pengumuman new normal akan dikeluarkan, ini sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang ada di masyarakat. Sudah banyak sekali pasar-pasar, khususnya di daerah-daerah pelosok-pelosok yang sudah berbondong-bondong ke pasar dan tanpa memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang ada. Inilah yang menjadi dasar kajian. Dan analisa pemerintah sehingga new normal ini adalah salah satu kebijakan, kelonggarannya Kalau kita melihat ini kelonggaran Tapi sesungguhnya bukan kelonggaran Ini adalah suatu kebijakan yang sudah dipertimbangkan Bagaimana caranya kita melihat dan e, seperti yang dibahasakan kemarin Hidup berdampingan dengan virus corona Bukan hidup. hidup berdampingan dengan virus corona itu bukan berarti kita pandang enteng virus corona Bukan kita bagaimana caranya menjalani hidup dengan disiplin dengan memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas dan jaga jarak aman itu adalah hal yang harus diperhatikan. Karena kalau kita sudah menerapkan hal-hal itu otomatis ya new normal ini sudah terlaksana. Ya. Tapi ya tentu saja Awal-awal sejak munculnya virus Corona ini yang sudah diisukan lockdown, diisukan karantina wilayah, diisukan pembatasan sosial berskala besar, sampai ke new normal ini, ini ya banyak juga pihak yang menyatakan tidak ada kejelasan, dan bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa ini adalah imajinasi, karena belum ada aturan yang jelas uh, Belum ada aturan yang jelas Bagaimana caranya di dalam menjalankan uh, Apa namanya Kebijakan ini Artinya Kebijakan-kebijakan yang ada itu Di dalam kondisi yang sangat uh, Apa Sempit ya Tentunya membutuhkan juga pergerakan Yang cepat Atau respon yang cepat dari Semua uh, Golongan bukan hanya dari pemerintah, bukan hanya dari TNI, Polri, bukan hanya dari kesehatan, pihak kesehatan, tetapi juga dari semua warga masyarakat. Inilah yang dibutuhkan. Nah, ketika kita menganalisis perekonomian, nah, kembali lagi, perekonomian itu muncul. Apa yang membuat ekonomi mandek itu ketika produk dalam produksi dalam negeri itu berhenti, nah, bukan hanya apa. Eh, investasi yang ditarik bukan bukan hanya investasi yang ditarik itu mengakibatkan perekonomian tetapi mulai dari usaha e, kecil, usaha menengah itu sangat ber, berdampak bahkan ke usaha-usaha individu, jualan-jualan karet misalnya nah, ketika tidak ada pergerakan apa jual-beli di dalam negeri itu otomatis akan mandek dan tentunya pemerintah menguasai ilmunya itu dan menguasai betul apa yang mengakibatkan itu bisa terjadi. Nah inilah semua yang menjadi uh, latar belakang munculnya new normal ini. Uh, new normal atau uh, apa kenormalan baru. Kenormalan baru yang sudah diumumkan oleh pemerintah pusat. Nah ke depannya ini bagaimana kita menyambut dan melaksanakan di lapangan kembali lagi kepada kita semuanya, jangan sampai kita hanya bisa mengkritik pemerintah bahwa seharusnya begini-begini tetapi ya kita sendiri tidak bisa mengatur diri kita sendiri karena me untuk melaksanakan semua kebijakan itu kita harus belajar dari luar negeri misalnya di apa eh, Filipina China, mana China tempat pertama kali munculnya virus ini China itu berhasil di dalam uh, menangani COVID-19 ini uh, Sehingga dua tahap, ya dua gelombang mereka lalu itu sukses Dan berhasil di Eropa juga Kenapa berhasil mereka? Karena masyarakatnya disiplin Dan paham betul yang namanya protokol-protokol kesehatan Mohon maaf, di Indonesia itu dengan mungkinnya uh, kita lihat juga mungkin faktor pendidikan yang sangat rendah Ini salah satu mempengaruhi tetapi bukan berarti bahwa rendahnya pendidikan ini kita tidak bisa Kita bisa, kita bisa melakukan apapun yang diperintahkan oleh Presiden Apapun yang diperintahkan oleh Gubernur, Bupati dan Wali Kota Dengan dasar kelekemauan karena kemauan yang paling pertama tidak mungkin segala sesuatunya itu bisa jalan kalau tidak ada kemauan. Kita bandel di dalam menjalankan apa eh, kehidupan kita egois ya, egois tidak memperhatikan apa yang harus dilakukan. Nah, salah satunya mudik ya, mudik. Mudik itu salah satu hal yang paling berpotensi karena di mana orang akan berkumpul di dalam uh, suatu tempat dalam ini tempat transport, transportasi mobil angkutan umum di situ akan berpotensi sekali penularan COVID-19 ini nah inilah yang dikatakan atau yang biasa disebutkan oleh gugus tugas virus corona percepatan virus COVID-19 ini jangan mudik ya sehingga di dalam melihat semua bidang tadi yang sudah dijelaskan di awal-awal kesehatan ekonomi politik itu adalah hal yang harus tidak tidak bisa kita sepelekan salah satunya karena mereka semua yang yang dikeluarkan dari pemerintah itu adalah suatu hal yang sudah dikaji tidak mungkin mereka itu mengambil suatu kebijakan yang merugikan masyarakat banyak ini yang harus kita perhatikan bersama-sama, ya. Terus masuk dalam uh, apa namanya, bagaimana protokol-protokol kesehatan sebagaimana yang dijelaskan. Uh, saya ambil contoh: mall, mall yang sudah mulai dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kemarin itu mall ini akan dibuka kembali dengan membatasi, ya, membatasi semuanya pasar mall, uh, apa pasar rakyat. Tempat-tempat keramaian, tempat wisata, itu akan dibuka kembali. Artinya memberikan, apa? pemerintah sudah menjawab aspirasi-aspirasi kita selama ini yang kita sudah suarakan. Bahwa kita merasa stres, tinggal di rumah saja. Dan apakah pemerintah menjawab ini? Ya, ini normal adalah jawabannya. Apakah ada yang menolak ini? Ya, ada. Ada yang menolak ini normal itu pertanyaannya mengapa nolak ini eh, normal ini normal ini ditolak ya tentu mungkin ya bukan saya katakan tapi banyak pengamat yang mengatakan bahwa hmm, politik itu sangat berpengaruh ya sangat berpengaruh bahwa tidak bisa dipungkiri sejak munculnya corona ini itu dimanfaatkan juga oleh kaum kaum dalam tanda kutip oknum politik di dalam menyerangnya sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya menyerang pemerintah yang di luar pemerintahan digunakan untuk menyerang pemerintah lalu kemudian ada juga oknum pemerintah yang menggunakan itu sebagai apa ya alat pencitraan ini tidak bisa dipungkiri ya nah sehingga semua aspek mulai dari kesehatan ekonomi politik sosial budaya ini sangat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Tidak ada, ya, sangat disayangkan ketika ada e, aktivis yang menanyakan bahwa mana yang lebih didahulukan, e, kesehatan atau ekonomi. Tidak bisa, tidak bisa. Keduanya ini harus kita dahulukan, dan keduanya harus dijalankan. Tidak boleh kita katakan bahwa harus memilih salah satunya, ya. Tidak boleh kita katakan pemerintah ini sudah apa, ya. Tidak, tidak memperhatikan itu tidak nah lalu kemudian apakah virus corona ini bisa memberikan pelajaran kepada kita iya memberikan jika awal-awalnya kita tidak memperhatikan apa eh, kesehatan kita tidak cuci tangan dan lain sebagainya namun sejak lahirnya ini apa Uh, munculnya virus corona ini Dapat memberikan Pelajaran kepada kita Bagaimana caranya hidup Bersih, bagaimana caranya Menghindari apa Kerumunan dan lain sebagainya Inilah yang disebut Sebagai uh, Suatu hal yang muncul Yang bukan hanya kita lihat dari segi negatifnya Nah Namun disayangkan juga ketika kita Melihat virus corona ini Sebagai suatu hal yang apa ya yang biasa-biasa saja, karena tentunya ya tidak bisa juga kita pungkiri bahwa ya ada yang melihat ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa nah, saja artinya nah, tidak perlu kita menggunakan masker, tidak perlu kita terlalu takut, dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita patahkan bersama-sama. Tidak ya, ini merupakan suatu fenomena yang sangat mengancam semua dunia, bukan hanya apa semua negara di dunia, bukan hanya Indonesia tetapi semua negara yang ada di Indonesia di dunia. Inilah yang harus kita terjemahkan bersama-sama, jangan sampai kita keliru di dalam menanggapi setiap kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, kembali lagi ke topik ini normal. Ya, kita berdoa mudah-mudahan New Normal ini bisa betul-betul uh, menangani Covid-19 ini dengan baik dan benar dan juga kepada teman-teman yang apa yang sudah kerja, yang sudah mendukung uh, apa kebijakan pemerintah ini mudah-mudahan ya tetap melakukan apa yang sudah dilakukan dan dapat mendukung semua kebijakan kebijakan perintah protokol protokol kesehatan yang ada karena semua itu tentunya ya demi kebaikan bersama bukan hanya kebaikan pemerintah bukan kebaikan pemerintah ya tetapi kebaikan kita bersama ini yang harus kita eh, lihat